Sebelum kita lanjut langsung ke yang terakhir, kita tentang kerja. Uh, tiga teks itu sebenarnya uh, yang pertama itu adalah soal relasi suami istri uh, dan terkait keterkaitannya dengan hubungan tetangga. Yang aku masukin dalam merawat karena terkini ya kehidupan bertetangga itu <laughs> dan kehidupan suami istri. Cintaan itu tricky jadi aku masuk ke katakan merawat karena ada perlu ada usaha untuk gitu. entah itu keharmonian atau apa terus yang teks kedua itu dan sirkulasi propaganda ini juga diperlihatkan oleh perempuan-perempuan um, seperti itu menggugurkan ini juga ada apa, tulisan ini munculnya di mana saja ini atau asuhan atau mengumumkan apa Putilang, itu majalah anak-anak uh, Kita tahu Siti Rukiah penulis yang menarik gitu ya Karena dia uh, juga menulis uh, buku anak-anak, juga menulis novel, juga menulis puisi tuisi itu apalagi dalam hubungan orang tua orang dewasa dengan anak kita gitu, selalu kita selalu mengasumsikan oh ya orang dewasa memang emang harusnya yang um, anak gitu. tapi di sini di situasi ini di situasi revolusi awal-awal ini sesudah ter Tulisan tulisannya, tulisan tulisan editorialnya rupiah itu um, jadi apa okay, ya? Tulisan kumpulan tulisan yang menurutku lebih komunikatif gitu ya dibanding misalnya syairnya dengan fiksinya gitu karena kalau aku tuh baca aku merasa ya setidaknya bicara dengan lu sudah baca baca yang bukan anak-anak. <tuh. tuh>. semangat manipolusiknya tuh, i dari itu salah satu aja anak-anak yang memang menguntungkan revolusi, jadi mantunya sih e, mungkin karena sudah siang kalau belum ada tanggapan nanti bisa. bisa Kategori yang terakhir kerja uh, uh, Satu terpen Berjudul Babu Minah Oleh S.C. Minah Memang batu dengan segala arti Terjadi jadi sidang kuat yang menolong kerepotan keluarga Husni Pada Segala kerja dalam rumah tangga itu terdikul pada bundanya bersama Koki Matija. Sedari matahari terbit sampai jauh malam, panggilan, mina ambilkan ini. Pergilah sebentar ke toko sebelah. Hampir-hampir tak ada hentinya, kadang-kadang menyentaknya dari tidurnya. Tiada jam kerja baginya Namun Hampir menggigil ngeri Yang mengingat masa di desa Dikejar gerombolan yang membakar Dan mengambil ayahnya Di malam hari Sedang ibunya yang sakit Jantung tak lama kemudian Meninggalkan menang Dengan segala kehancuran hatinya. Ia tak mau ingat Masa itu ia mau mencoba hidup di ibu kota Kedua tangannya masih muda Ia masih bisa mencuci sepupu pakaian Ia harus kerja kalau ia tak mau mati kelaparan Atau tersungkur di lorong-lorong gelap ibu kota Minah tahu bahwa banyak teman-temannya sekampung Yang mula-mula tertarik kepada sinar kemilau kota Akhirnya Angus terbakar dalam api malam yang dingin dan gelap baginya Mina ia mencintai kerja itu adalah kebutuhan sebagian luapan kekuatan mudanya ia tak mengerti bagaimana Nyonya Husni bisa diam berjam-jam bermalas-malas di kursi panjang sedang minum saja, minah pula yang harus mengambilnya. Ia masih akan menghargai tuan Husni yang selalu sibuk mengurus dagangan. Hasanah, putri satu-satunya keluarga ke Husni, yang sebaya dengan minah tetapi betapa besar perbedaan kedua gadis itu. Hasanah dalam usia yang muda telah berpuas-puas dalam pesta-pesta dan saat keberlapan piknik-piknik hamburan uang terlampau banyak kesenangan muda dihidupnya sehingga dalam usia semudah itu ia menjadi dosa apa yang diinginkan dan bisa diperoleh dengan uang didapatnya dengan mudah saja namun ini tak ada yang bisa memuaskannya lagi sesungguhnya ia sendiri tak jelas Apa yang diingininya Bagaimana Sesungguhnya ia sendiri tak jelas Apa yang diingininya Bagaikan Sampan rapuh diharim Kempaskan ke lumbang ke kiri ke kanan Tak berkemudih Berjam-jam Hasanah bisa bersolek di Muka Cermin Dan Minah pula yang hilir mudik men Menolongnya Tak jarang Saran Hasanah meronta-ronta tak puas di tengah gaun-gaun sutra kemerlapan 8 aku tak mempunai baju lagi untuk pesta itu, tak bisa aku datang dalam... Tak bisa aku datang dalam gaun itu saja. Mengapa kulitku tak sebelus di lidah? Aminah, ah, kamu untung tak perlu memikirkan pesta-pesta. Sesungguhnya apa yang kau pikirkan, Winah? Winah tersenyum Bagaimana ia bisa menerangkan kepada gadis seperti Hasanah Tentang apa yang berkejelak dalam hatinya Ia manusia muda, bukan kuda beban atau robot mesin kerja Mata gadisnya membelai keindahan sutra Kamar Mata gadisnya membelai keindahan sutra Kamar Hasanah seolah-olah Taman himpian hati gadisnya Ia tak mengerti Mengapa Hasanah Bosan dan mual dengan Nyonya Husni. Ia tak mengerti Mengapa Hasanah bosan dan mual Dan Nyonya Husni Sering menggerutu Menyebut dirinya malang Dan mudah marah Karena soal yang kecil-kecil Sekilas Terkilas Sekilas, sekilat terkilas dalam kepala minah Mengapa di dunia ada hasanah-hasanah Yang bisa mendapat segala dengan mudah Dan ada minah-minah yang hidupnya untuk kerja semata Ia pun menginginkan kehidupan yang lebih indah Tetapi, adakah baginya hari depan Kalau tenaganya tak lagi mudah Dan tangannya gemetar tua apa makan jadinya? Sampaikah ia akan mengemis di jalan seperti ma'idun yang telah tua lemah serta tak bersanak saudara? Minah ngeri memikirkannya. Tidak, sejauh itu ia tak mau membayangkan selama ia masih kuat dan muda. Aneh, ia bisa tersenyum kasihan kepada Hasanah. Gadis saya duniawi yang hampir terbasah dalam deras air mata dan kesalahan karena tak ada baju baru untuk pesta. Ia, Minah, masih sempat merasakan kesedaran udara pagi bila ia melangkah ringan ke pasar. Penjual rokok di sudut jalan selalu menegurnya dengan kegirangan penjualan rokok itu memang tak berharta tetapi kegirangan hidup tetapi kegirangan hidup tiasa memancar dari seluruh matanya yang mencerminkan kejujuran pedagang-pedagang di pagi hari sering mengerumuni bang amat bila ia dengan perlahan dan keras membaca Quran. Nina pernah bertanya dan dijawabnya bahwa itu orang yang membela rakyat pilihannya bang amat mengandung aku berseri dan orang-orang sekelilingnya penuh persetujuan mendengarkan uraian urayan bang amat yang sering jenaka. apa yang mereka baca sehingga membawa kegembiraan pada mereka itu nanti kalau aku mempunyai anak akan kukirim ia bersekolah, dan ia akan sepandai dan Dan ia akan banyak mengerti; ia tak akan kuperbolehkan busan seperti asal. Oh, alangkah senangnya bila aku sendiri bisa membaca suatu kebetulan menolong, memenuhi keinginan yang lama terpendam atas nasihat Dokter Nyonya Yusri. Beristirahat di pegunungan Mila tak mengerti mengapa Yusmi bertambah lelah Tampaknya Padahal Ia tak pernah bekerja Atau mungkin karena itulah badannya tak pernah digerakkan Dan ia bertambah lemah Adi Tuhan Yusmi berpandangan maju Ia pun anggota organisasi wanita yang mengendaki kemajuan kami. Minah yang haus akan pengetahuan dipelajarinya huruf dan ia pun ikut gembira melihat sinar kegilanan yang menghilang dalam mata Minah ketika ia untuk pertama kali dalam hidup bisa membaca sebuah kalimat pertama terima kasih Minah pada bukunya yang menyingkapkan dunia yang baru untuknya Minah sangat rajin walaupun teman-teman babu lainnya mengejeknya Apabila dia bersusah payah mengenal huruf, Ia akan menjadi babu sepanjang hidupnya Ia hanya mengaturkan pikir dan tak lagi bercerita tentang kemajuannya Dengan belajar di tengah malam atau di pagi buta. Ia bertekad keras untuk mengerti apa yang menyebabkan Bang Amat dan teman-temannya gila Dalam membaca Quran setiap pagi kelahiran Bang Amat ketika diketahuinya Minah sudah tak lagi buta huruf ini bertambah pertanyaan bersimpang siur dalam dada Minah ia ingin mengerti apa arti merah putih itu dipasang pada hari-hari tertentu Hasanah terkejut ketika pada waktu senggang Minah bertanya apa itu hari pahlawan dan siapa itu ibu gaji Tak banyak yang memikirkan tentang soal-soal itu Pikirannya hanya melingkar-melingkumi dirinya sendiri Minah, kau jangan banyak memikir Kau bekerja saja Tapi Minah tak puas Ia telah dihilangkan ayah ibu Dilihatnya rumah-rumah dibakar kerumunan. Ia ingin tahu banyak mengapa demikian Ia tak mengerti Mengapa Hasanah begitu acuh tak acuh padahal seribu buku bisa dibuli Betapa ingin ia, Nina, meregu arti huruf-huruf berjajar di surat kabar yang membuka dunia luas yang ada batas baginya. Pernah beramat berkata, Kau jangan putus hasalah, dunia akan maju tak selama hidup kau akan jadi babu yang diperas. Butuhkah ada harapan bagimu? Bukan impian semata. Pernah dibuka pasar barisan pemuda berderap dengan membawa panci-panci. Di belakangnya barisan kaum guru berjajar rapi dengan baju birunya. Bang Ahmad Giran berseru, "Tu dia minah, lihatlah betapa gagah barisan kita, barisan kita minah mereka itu barisan kita bukankah ia tersisi ataukah ada yang memperhatikan nasibnya benarkah ada penitu manusia yang tak dikenalnya tak melupakannya dan menginginkan hal yang lebih baik untuk semua orang juga untuknya minang benarkah tak banyak kualitas semacam hasanah yang menggerutu bosan terhadap hidup atau seperti Tuan Husni yang terlalu sibuk mengumpulkan uang sehingga tak memperhatikan sekitar untuk pertama kali dalam hidup mudanya Babu Minah merasa kaya walaupun ia tak berharta walaupun ia harus bekerja sehari semalam ia mempunyai harapan hari depan dan tak seorang pun bisa mencuri kekayaan hatinya ia akan belajar lebih rajin dan bertanya kepada siapa saja yang mau menjawab kehausannya Betapa hidup menarik perhatian dan berisi Bila api harapan menghangat rasa Ia percaya suatu kali ia akan bisa membaca dan mengerti orang yang biasa dibaca bang amat dengan kawan kawannya Ia percaya dengan kepercayaan mudanya. Bahwa keadaan akan maju Ia tak lagi cemas menghadapi ini Percakapan mengenai pekerjaan makanan di tahun. Jadi ya, masih belum pertanyaan itu aja nanti kalau ada yang ngasih mau ngobrol tentang seni dan berhubungan dengan arsip juga uh, Mungkin kita nggak banyak ngomongin yang seni sini <laughs> Karena uh, ya sebenarnya satu bagian dari suatu tidak akan selalu menjadi sesuatu yang baru karena yang namanya itu pun itu lah ya <laughs> nah, apa, apa ya gitu aja terima kasih terima kasih melanjut ya untuk e, sesi yang kedua silakan untuk ke teman-teman yang masih kuat dan bisa dan mau main kertas menginteraksi kertas ini bosan hey, oke terima kasih mbak mbak nita temuan sekarang ini untuk Mbak ke dan ya, serah itu kita akan ada sesi suman ya satu jam. Setelah itu sebagai teman-teman yang ingin apa e, berefleksi dengan cara yang lain, kita mau, kita sediakan e, material yang ada di meja-meja itu. Jadi kemarin kan kita menyadari Mbak Deku, kita tuh ngomongin apa merawat gitu-gitu Kan -gitu. dapat dapat arsip itu seragam bentuknya gitu, kertas itu. Ya udah kita ini aja main main kan kita energi. Nah teman-teman bisa nanti setelah sesi makan siang yang bersedia yang yang ingin bermain-main dengan hasil ini bisa menima terus apa refleksi di kertas ini pakai mat itu materi-materinya materi-materi perlengkapan sehari-hari beda bareng macam-macam gitu biasanya teman-teman yang pakai medium kertas serinya pakai media kertas senang gitu tapi yang gak biasa ya, coba-coba ya, coba-coba. Bagaimana -coba. jadinya kayak yang memutasi kata? Ya, kertasnya Pert bisa dibutuh apapun, dipotong misalnya, gitu. Mata, kata di dalamnya bisa diubah dan sebagainya. Gitu sih, terima kasih, selamat siang, terima kasih atensinya. Sampai jumpa medis yang sebelumnya.